Sekian dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Elizabeth. Baik, terima kasih untuk Ibu Lorena Talius, laku perwakilan divisi produksi. Selanjutnya untuk Ibu Felisena Finda bisa memberikan laporan kinerja pegawai kepada Felisena Finda dan waktu dan tempat di saya persilahkan.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 Uh, Ibu Haruka, definisi keuangan sudah mengalami peningkatan dikarenakan upaya perbaikan pemasaran yang cukup baik. Selain itu, Oke, kami bentar, lebih... Bentar, lu kalau baca teks deh. Yang atasnya bukan yang perbaikan, yang masaporan.